Apa kabar denganmu di sini? Ku merindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengar suara indahmu karena dirimu lah semangat hidupku. Sayang dengarlah permintaanku jangan ragukan cintaku. Sayang percayalah apa kataku karena ku sayang. Ku Jaga hatimu untukku Sayang dengarlah bisikan hatiku Karena ku sayang kamu oh, oh, oh, Sayang apa kabar denganmu Cobalah kamu telepon diriku Kurindu dengar suara indahmu Karena diri Semangat hidupku Sayang dengarlah permintaanku jangan ragukan cintaku Sayang percayalah apa kataku karena ku sayang kamu Sayang dengarlah permintaanku jaga hati Jangan ragukan cintaku Sayang percayalah apa kataku Karena ku sayang kamu Sayang dengarlah permintaanku Jaga hatimu untukku Sayang dengarlah bisikan hatiku Karena ku sayang kamu Sayangku, jaga hatimu untukku Ku menyayangimu, semangat hidupku Ku tetap untukmu, cintaku selalu